segelas ih cain mah cai galon isi ulang kita modalnya goceng segalon ayo jadi beragelas ya kali gocap untung loba ustadz menang tilo datang deh assalamualaikum waalaikumsalam eh bibi mohon ustadz Kumaha selaki balik berkado ustadz selaki bibi balik syukur atuh sehat selaki Maut ustad waduh kula salah maca aja juga <tuh> eh berkah ustaz mah. anak tadi sekolah beak dicarekan, anak dari kaji tadi dicarekan, benar tu. saya ngelarang anak sekolah, silakan sekolah yang tinggi. Man aroda dunya fa'ala ilmi ingin bah, cari ilmu dunia. Silakan sekolah yang tinggi, Kalaupun jangan sampai SMK, sampai jadi mahasiswa, eh mahasiswa. Biar titel loba. Tuh, kok sahabat saya STTP apal itu apal itu naon artina sarua aya deui titelna anan ngaran karana eh uh, SPD suka pulang duluan atau SPDI suka pulang duluan tapi izin SH MM MSI MCK weh atau pawesehan kata ngubah kata nama silakan tapi waman aradul akhirah B bim ilmu akhirat juga jangan lupa betul enggak Betul, iya makanya hijain anak-anak kita suruh pada ngaji nih, insya alhamdulillah, terus terus nggak capek, ya iyalah modal aku kuping doang, ibu saya si saya ditugasin sama panitia kiai jangan turun sebelum Ki Jamal datang, beginilah dari tanya keganjel. Saya ceramah next setengah sepuluh, yang setengah sebelas nggak sejam. Gula ceramah atau kereta nama lembur gula ya. Aduh, saya ngomong kapan itu? Mending kalau Ki Jamal saya ceramah baru setengah jam datang. Kalau saya ceramah sampai jam 12 belas Jamal belum datang kan luxun. Ya terus bu, terus saya belum beres tugas tugas saya Ki Jamal datang saya udahan. Mudah-mudahan Ki Jamal sebentar lagi nyampe bulan pekerjaan emang kepet pingsan di panggung lah eh, satu yang kedua hikmahnya Muharram kepada kita mengajarkan kita untuk saling berbagi Sisikan harta kita buat mereka yang tidak mampu terutama anak-anak yatim jangan jadi pendusta-pendusta agama arwah itu latih yukazi Fazalika bidin atau ol yatim Salah satu pendusta agama Orang yang sering menghardik anak yatim Membiarkan pakin miskin kelaparan Bu Tidak ada ceritanya Orang rajin sodakoh jatuh miskin Betul enggak? Enggak ada sejarahnya orang rajin Nyantunin yatim bangkrut betul? Yang ada malah dilipat gandakan oleh Allah Kenapa? Karena itulah anak kesayangan baginda Rasul Bahkan kata Rasul wakafil yatim nah, sambil menunjukkan dua jarinya saya bersama orang-orang yang peduli dan sayang yang sering menyentuni anak yatim di surganya berendeng bagaikan telunjuk dan jari tengah antara rasul sama orang yang sayang dan peduli terhadap anak yatim Amin ya robbal amin ya robbal Niatim yatim luar biasa celengan akhirat Saya punya sejarah manis bersama yatim boleh saya cerita boleh saya cerita atau nggak boleh mainzan ya Bo, tahun 2008 saya masih kontrak. 11 tahun yang lalu <tuh> Saya masih ngontrak Laju saya datang berangkat satu rahmi saya punya guru di rangkas Kata guru saya Kumacana Ustadz Cicing gas diboga imah Takacan bah Eh, nyian Laju ngajar ngaji Eh, tapi di harapan kontrakan ulasong isinkan Ustadz Balik ke imah Nyian imah Oh siap bah saya kalau disuruh sama guru nggak pernah nolak. Iya, ayo udah, walaupun teboga duit. Sebab saya yakin setiap guru memerintahkan pasti dengan doanya. Betul nggak? Saya balik ke imah nanya ke majikan, "Mi, ada duit? Ada, duit 11 juta." "Jangan, Imah, emang cukup gitu?" "Cukup." Loh piraku Ih, cakain cukup-cukup." Saya belanjain duit 11 juta, Pak. Saya bikinin rumah, tembok rapi, saya plester, genteng oh. Jadi batu lamun lamun lumunian imah pan naik tembok lajun naik congkit gitunya. Saya mahintu tembok rapi genteng tukang Jadi lumun ayu nanya Kiai ini gentengnya mana? Wih makai remot. Padahal mah duit nggak <laughs> Tapi alhamdulillah bu ada saya punya teman orang beacukai di bandara. Saya datang, dia datang ke rumah saya melihat kondisi rumah saya kata beliau pak Ustad ini rumah saya tembok sayang kalau nggak ada genteng kehujanan kepanasan. Saya bilang, saya bukan pegawai negeri yang punya gaji. Saya cuma ustad kampung yang ngandelin bayaran ngaji seminggu 2000 Boga murid 50 malam minggu waktu nabayaran bayaran lima puluh, pereti lima puluh ura. Nung ngaji dua orang doang, nung lima terbayaran di sial jasa. Akhirnya maku saya digratiskan ngaji. Geraji, gratis, gratis Loh baduin ngaji enam jadah doang. Tenang Pak Ustadz, jangan dipikirin. Nih, saya kasih uang 35 juta Alhamdulillah, saya dikasih Pak Bukan bosat nginjem nginjem <laughs> Tapi tanah tenang lah, nginjem-nginjem lah saya, saya bilang, mohon maaf Pak Saya bayarnya nggak secepatnya Tenang, nanti kalau saya mau bikin kontrakan Baru bayar Oh iya Pak, mudah-mudahan Bapak bikin kontrakan 10 tahun lagi Jadi saya bisa nabung dulu, buat saya uang 35 juta besar Iya udah bikin Singkat cerita, jadi Imah Lebaran, Lebaran, menang seminggu Lebaran nungguin jam kedua datang ke imah. Hati nggak setengah naya, waduh ditagi, aing nak. Uh, oh, dijauh nggak sekali loh dijemah, uh ke imah aing bener baik. Assalamualaikum, ngajab noga, gus gak, waalaikumsalam. Eh, bapak, mohon pak ustad, di mana? Di tadi, pak ustad. Ayo asuk, mangga, calek pak, Nges, gus gus calek di tadi, di calek baik. Minum pak, mohon, makasih. Nyontohan, ih, saya minum disurahkan. Dewek meminum batu tali, di surahkan disurahkan saya <tuh> Serba manis, ini teh manis, ini susu manis. Saya jarang minum yang manis-manis, karena sudah terlalu manis. Saya hobinya yang pahit-pahit, biar kopi saja yang pahit, tapi kehidupan jangan. Ya. <tuh> ngomong panjang lebar Yang tamu laju aya nawan pak kil pak ustad sesuai perjanjian utang nutilu puluh lima juta lamun saya yang nian kontrakan bayar oh siap saya masih ingat kapan bapak bikinnya dua minggu lagi siap dibayarku saya walau baripuyang tanya ngomong gitu ya anak balik balik tanya anak pulang ngomong ngomong neng aya duit aya berapa duit tujuh puluh lima juta aboh atau owo coba majikan Laju enak berarti, 500 ribu, eh, oh, kan kafe, cokotku saya 500 ribu, dibalik kamu kan cepet ya cekal capek, jenggudak jajan, yo ya, 400, ini dibalik kayak tim, emang gitu, Ditagi utang, eh, oh, tuh, cokot, eh, bayar, kayak tim, guys, ternyata, Pak, mohon maaf, saya lupa sangat gurut, kata guru saya, kalau abis sodako, jangan mengharap harapan dari Allah, jangan mengharap balasan, lupain saja sudah, saya mengharap. Beres merah yatim, hape di cakalan begu saya. Cuman bayan itu telepon ngantri ke duit. Jauh, aduh, encang ke nyekelan hape tak ingat baik gue lah, pue eh, pue selasa, jam salah pan merah yatim. Derohate, apa kalo udah beyakin, kah beh, duit lu disesakan, kemarin? ami Allah kalu punya ate, kakulah dah. Gitu aduh, mikiran, lamun de beyakin, anak tuh bisa jajan. Lagi kumayo, mentah, neng, duit nih, coba ke Laju ceno kayak anak jajan. Kumaah, kumangke. Kuda beakan dia mah. Ayo, sampai meh nggak beakan? cicing di repun imah beri diuknya nyekalan duit Beakan ulah. Kumaha cara neyap cepet, lambat tilu apa? Amun jadi apa? Bisa jadi tilu puluh lima juta. Biar kudu masang buntut. Mikira, kermikiran gitu emak kula datang. emak assalamualaikum, salam. Hei, mak, di mana? Di imah. Ainon, mah butuh duit, berhak, cepet, wiyo kerja kelan. Di tadi gue saya mah ditangguhan, ngerti siapain ku saya? Cak Makwi hebat jasa, udah atuh anak emak Paling makulah kerjilah, kerja kelan duduk ya, ngesjeng Mak. Oh nges, mah balik bu yang pan, aduh, Ainku Maha. Ya Allah berikan saya rejeki ya Allah, baring nggak ada waktu itu bayat di gusti. Duk Johor, buru-buru ke masjid alek nah, de masjid cek pamajikan bi ayah duit jeung naon meuli beras euh oh, baju kumaha geus tenang bae pirah Allah tega geus tenang bae rek HS yeus hudang es anu nganterkeun duit tenang bae sia mah ulah HS karak rek ngarebah doang gitu, mik masjid huru mik masjid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berita duka cita Innalillahi wa inna ilahi rojiun. Eta terjadi kula sare. Alhamdulillah gusti. Ayamnya mati. <guluh> si orang amok karunya ke kula. <guluh> Allah. Aduh, masalah. Ditungguanku saya selasa. Rabu oh, no, telepon. Kemis. Oh, no, telepon. Sore. Duk maghrib malam jumat pasrah. Gusti. Seminggu deui kula ditagi utang. Eueuh oh, nu telepon keneh. Pasrah ke Gusti. Hes Kumah Gusti? Piraku Gusti tega. Kula mah teh lobang Gusti, seminggu deui utang kudu lunas 35 juta titik tamake koma. Oh jeung malaikat sial ya budak enggak doana maksa. Yes, alhamdulillah beres yasinan jeng jamaah jam sebelas peting ditelepon ku almarhum Habib Abdurrahman. Nambok saat Gareng, Habib minta nama lengkap antum. Buat apa Bib? Udah jangan banyak ngomong, kirimin aja di SMS, di SMS ke saya. Poi Jumat telepon. Saat Gareng, ini kode bookingan pesawat. Ente naik Lion Air, Sabtu ente berangkat. Kemana Bib? Ke Kalimantan. Ada apa Bib? Ada Tablik Akbar di sana acara halal bihalal yang punya acara Haji Hendra, pengusaha batubara. Berangkat kula ke Kalimantan. Poi Sabtu malam Minggu ceramah malam minggu ceramah, eta alhamdulillah sekali ceramah di Kalimantan utang 35 puluh lima juta resep sekali ceramah lima puluh juta, sekali ceramah di Kalimantan nyahudi mah, <tuh> <tuh> <tuh. tuh>. balik di Kalimantan utang angges, imah Rengseh tanah kebeli magis kajian sawah kebeli, balik di Kalimantan, aboh 50 juta, bisa gitu kiai hebat amat, murah tanah itu atau lain murah, pan ceramah mana 10 panggung <guluh> maka nak kebeli sawah, oke okay. tanah mana 10 panggung alhamdulillah balik di Kalimantan ternyata itulah dahsyatnya anak yatim Enggak ada sejarahnya orang yang rajin sodako, belangsak betul enggak? Betul enggak? Iya, amanah saya punya guru begitu. Lamun hayang, hirup, berkah, mual, kapangi, jeng susah, sok sanajan kapangi susah. Allah, tereh merah jalan keluar Lamun balik, salat, jumah, sememeh, nepika, imah tayangan hula, imah anak yatim, gitu cegurukula. Jadi dalam balik jumah bapak-bapak Sememeh nepika imah tayangan ilah imah anak yatim So Sodakoh kaya yatim Reksa ribu, dua ribu, telur ribu, sepuluh ribu Itu penting mengikhlas Laksana Ustadz pun kulamat di gawin Di pabrik Jumalan tadi imah kumaha Atau minimal seminggu sekali kaya yatimah kudu Belajar jadi orang kaya Satu saat bakal kaya beneran Jangan belajar jadi orang miskin saat satu saat bakal miskin beneran Na'udzubillahimin Na'udzubillahimin atau oh pahit berarti. Lamun digetok na pahit, lamun digetok na treng amis berarti. Jadi ketukang kopi diberi nyawa ku sayanya. Lamun digetok kopi ku sayang pahit, lamun digetok treng amis, lamun digetok treng plus pepes berarti. Buat anak-anakku yang yatim, jangan putus asana. Laisal yatim liman labawahu. Bukan yatim yang sesungguhnya, yang tidak punya kedua orang tua. Tapi yatim yang sesungguhnya, yatimula ilmi wal adabi Orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak punya akhlak dan sopan santun, orang yang tidak punya tatak ramah. Itulah yatim yang sesungguhnya. Jadi ibu yang punya yatim, biarin gak punya suami, tapi anak didik dengan agama. Mudah-mudahan jadi ulama. Amin. Ya Rabbal. Lah, cenak ustad, kulah mata buka keturunan Hei, kiai ustad bukan turunan Bapak saya bukan ustad Bapak saya pekerja kampung Dulu, bapak saya tukang gagali pasir Di korelet Galian tuh, labah galian panjang Tempat udah di gawet, di korelet Dirancang iuh Terus kadituna tuh Terus makanya kulah apal-apal darah mah Atau keretik, mimpin lu bapak baik tuh Dulu bapak saya tukang gali pasir Kemudian sakit, jadi tukang telur gulung Mak saya cuma ibu biasa Ibu rumah tangga biasa Tapi punya cita-cita Emak -cita. saya Hayang Mama cina boga anak Bisa mencit kotok Eta cita-cita makula rendah jasa dihilah. I Ibener pak bener kulbaya. Eta makula cita-cita Nah hayang boga anak Bisa mencit kotok Deng bisa mimpin salamatan Sebab makula cicing di lembur Eta lamun rek malam takbiran Pan sok salamatan bunga hantai lainnya Munrek takbiran Selamatan munggah etah mencit kotok saking lobana mencit kotok kayak mah Ustad Ustadna jarang makula ke bagian jam sebelas berang karena ke bagian mencit kotok. Selamat anak ke bagian jam sepuluh peting tak Ustad gila kayak makula. Maka makula nggak doang gitu mudah-mudahan gusti bisa budak bisa, -bisa mencit kotok boleh budak bisa mimpin selamatat makan alhamdulillah inah mah mencit kotok atau bisa aja kotok doang mah. Selamatan, itu bisa selamatan makan. Ayah nama di lembur saya, di lembur saya. Lamun naik malam takbiran, idul fitri. Tetangga, oh, itu berani selamatan. Lamun emak kula, can pernah selamatan. Tetangga ngundang saya, Pak Ustadz, selamatan di rumah. Woi, itu ke-he lah. Maing ogencan. Kiblatna maing hula. Lamun maing selamatan, karak, kabeh selamatan. Pan aing, mimpin ogeho tuh, cena. Gitu. Jadi sekarang mah masa yang pertama, imamnya sekarang mah. Tuh, makanya jangan putus asa ibu yang punya yatim Biarin gak punya suami Tapi didik anak dengan agama Syukur-syukur jadi ulama Amin Gak jadi ulama jadi jadi ustad Jadi-jadi amil Ya Ibu ya Jangan putus asa Nih yang kedua Hikmahnya Muharram Buat kita yang keluarganya komplit Hayu sisikan harta kita Tidak ada satu orang anak pun yang lahir ke alam dunia pengen jadi yatim Semua pengen punya orang tua Tidak ada satu orang perempuan pun yang lahir pengen jadi janda Semua pengen punya suami Tapi apa mau dikata Itulah kehendak yang maha kuasa Dan jangan pernah sekali salih menyalahkan takdir Kenapa? Takutnya merontokkan iman kita yang keenam Terboga iman kapir tungtung -tung nama Benar tak bu? Buat kita yang keluarganya komplit Ketika melihat anak yatim Anggap yatim itu anak kita Mungkin nasibnya sama dengan mereka Kalau anak kita itu anak yatim Ketika anak yang punya orang tua digalakin sama temannya, Nung ngamuk bapak anak, jangan salah si ya, aceri, tu anak si anu, datangkan ke bapak anak. Ketika anak-anak yatim nangis, digalakin sama temannya, Mau tolong sama siapa? Bapak di alam kubur, Emak cuma seorang perempuan, yang tenaganya gak kayak seorang laki-laki. Datang Idul Fitri, malam takbiran, Anak yang punya orang tua tertawa gembira dengan baju baru, sepatu baru. Yatim pengen punya baju baru. Tapi baju cuma satu, kau dipakai malam takbiran, besok lebaran memakai apa. Bayangkan, seandainya deritanya anak yatim itu anak kita, mungkin nasibnya sama dengan mereka. Betul enggak? Betul enggak? Makanya kita yang keluarganya komplit, hayu, anggap yatim itu anak kita. Jadilah orang tua asuh untuk mereka, sisikan harta kita untuk mereka. Insya Allah, itulah celengan kita yang hakiki, celengan kita yang abadi anggap aja kita sedang nitipin duit ke yatim, nitipin duit, ibu akhirnya sudah ke yatim satu seribu, Anggapnya ke nitip, nak, nak, ini loh ibu nitip, pegang, ini untuk kamu, buat apa nitipnya, buat kita kita juga, di mana diambilnya di akhirat, ketika kita meninggal dunia, duit yang kita berikan kepada anak yatim, titipan kita kita ambil nanti setelah kita meninggal dunia, siapa tahu itulah yang membuat kita dapat surganya Allah. Amin ya Robbal Tu Kudu Gede Nu Penting Ih naon gede di Ikhlas mah Bener Deh Sekali Santunan Jutaan Baru Diingat Ingat Baik Bu oh, Telah Mau Nawa Aing Santunan Mau Jadi Emang Karena Waktu Aing Santunan mah Mau Jadi Emu ya Teka Aing Enggak Ma Baik Atau Mau Jadi Jadi Mau Jadi Pahala Daya Sifat patria Bener Deh Siapa tahu yang kecil itulah yang membuat kita ke surga Allah cinta dengan pahala kita Yang seribu itulah yang membuat kita ke surga Yang lima ribu itulah yang membuat kita hustul khotimah Ketika nyawa berpisah dengan raga Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Yang kedua Yang ketiga Muharram mengajarkan kita untuk sabar Sabar dalam segi apapun Sabar dalam ketika mendapat ujian manis Sabar ketika ujian pahit Sekarang kita lagi diuji pahit Sabar Ketika lagi diuji oleh manis, sabar Sebab ujian itu macam-macam Ada yang diuji, ujian pahit Mana? Ibu yang punya yatim Diuji sama Allah, suami meninggal Punya anak yatim Ada yang diuji manis, mana? Anak sehat Suami gede, apa gajinya gede Kerjanya enak Itu pun ujian manis dari Allah Mau bersyukur atau tidak atas nikmat Allah Ketika ujian pahit, itu pun ujian dari Allah Sabar atau tidak menghadapi ujian yang Allah berikan buat kita, betul enggak? Betul enggak? Iya, cuman rata-rata jemaah tersanggup ketika nerima ujian manis. Tersanggup. Ujian pahit mau orang banyak yang sanggup. Badan sehat, jarang yang ingat sama Allah, banyak yang lupa. Tapi ketika badan sakit, rata-rata orang ingat sama Allah, betul enggak? Coba berarti lagi diuji pahit ingat sama Allah. Ibu, aduh nyeri huntu Pasti ingat ke Allah Gusti, huntu nyeri amat Atau nyeri huntu, beja ke Allah Atau ke dokter Bau, BBM naik, bebeja ke Allah Ya Allah, bebe mahal amat be. Ya tuh bebeja, aja ke persiden Ya sembako naik Ya Allah, sembako mahal amat gusti cabai mahal amat Adoh, Bebeja naik ke Allah ka Jadi, Ketika susah Tapi ketika senang Banyak orang yang lupa kepada Allah Betul enggak? Ayah, eh, wajah emak di badan duit loba nikmat enak. Gusti ya, pusing duit loba amat. Gusti ainu gitu, ainu gitu. Gusti ya, jabatan luhur amat. Pusing-pusing aku lah. Ainu lima jabatan, ainu gitu. Jarang makanya ketika dapat ujian manis orang banyak yang tidak sanggup tapi ketika diuji pahit insya Allah orang banyak sanggup manis atau pahit modalnya cuma satu sabar Inna Allahumma Allah cinta dengan orang-orang yang sabar bapak diuji boga pemajikan judas sabar pak ujian dah gelis magulis nggak judas sabar nggak pak sing sabar namun boga pemajikan gelis judas ujian Buka pemikiran jore, judes ajam. Selain ujian <girly> Atau gelis, judes panada mendingan. patro yang ngomongkan, ada mendingan. Tuh bau menjelis, sama gelis, judes ada lumayan. Tuh bau menjelis, judes judas, diibati. <girly> sabarin, Pak. Ujian dari Allah, Sabarin. Ayo, nucurhat kiai, mau bawa ke channel kiai. Minta cai, jangan sah pamajikan Emang konon pemanjikan kula monyong baik channel kiai. Ah, pemanjikan, mau nyomol langsung pribadi cai kiai. Pribadi duit di jilatan satu juta, beh. Panjuk selanjutnya bener kiai. Heeh, panjuk lot terbongga duit yang sial. Itu baja seret nginjem kain lah. Eh. Alasan baik di berego saya. Ambil rukun keluarga bapak, berego saya tak juta. Sok, Berek pamajikan Nuhun channel kiai, buru-buru baik menang sang minggu datang deh, kumapa nggak senyum, menang kieu monyong keneh bae. Teu dibere meureun duit teh, dibere ka bae, Kiai masih monyong keneh bae. Coba deuh pamajikanana, pas duit teh monyong ram jadah. Aing aing dibohongan kusia, sia. Bayakeun bae si hayang antum duit ka aing. Antu pamajikanana monyong sih. Rek dibere duit 1 miliar geus suruh aing geutuk keneh. Ih. Ya. Ayo, bapak ibu punya suami rada galak sabarit. Punya suami rada pelit, sabarin Punya anak rada bangor, sabarin Sabar sambil berusaha Didik anak, doain anak Bisa jadi anak yang soleh, amin Ya robbal sebab doa emak Bisa menggoncangkan aras Doa emak bisa menggoncangkan aras Doa emak diijabah, bagaikan doa nabi Kepada umat dari ijabah Bu, bu Boga budak bangor, rada bandel Ditenar rada hese Berilmu ku saya, puai jumat Puai jumat kerok kuku ibu kuku uku lengan laku kuku suku kotor ban uku lengan Sencan ngerok maca doa robbana hablana min azwasina wazuriyatina wakurrota ayunina wazalna ilmutaqina imama apal apal barik maca sekali kerok Abana ablanah min azwajina wa dzuriyatin, wa koroat air wajah Tujuh kali maca tujuh kali ngerok. Beres dikerok, tasuku apa kuku beres dikerok. Ular dipijen, simpen. Laju beredah hara budak Dikeroknya, udah digunting. Atau digunting maka telak budak. Dikerok. Ayo, aminurut nurut ke mana? Ayo beredah daharka budak Kuma cara nami ke dahar itu masih kene bangor baik nah, eh, masih kene bangor. Jempolah, lelekan haba ke budak. Ih, so. Ya, sebab kenapa? Doa ma tuh, luar biasa. Makanya kamu nih nak yang yatim, yang yatim masih anak yatim udah pulang. Anak yatim, udah pulang. Masih ada anak yatim. Yang yatim jangan ngelawan sama orang tua anak ya kasihan ibu kamu doakan bapak kamu yang sudah nggak ada nih kamu juga nih yang punya bapak jangan ngelawan sama orang tua ya ya jangan ngelawan ke emangnya itu tuh malin kundang doraka ke emang. dikutuk umat jadi naon kelamun doraka kemasa ke dikutuk jadi tayi daik cek mana kawalat alat kau yang dikutuk jadi tayi buah abau baru masih ada salon Asup RCTI berita hari ini Seorang anak di Kabung kadu dikutuk jadi Tai Gak gambar oke renyak jadi TV Isuk-isuk dikorekan ayam ya. Tuh jangan ngelawan sama emak ya Sorga itu dibuat telapak kaki Emak Ji manggilnya naon Bagus siapa kayak ibu Sorga dibuat telapak kaki Ibu Yang baik dong bahasanya Eh, ih, kita, aing, aing ibu, aing ibunya nama Jangan lawan sama ibu ya, sama bapak juga sama, lo, no. bapak kamu capek Bapak, bapak kalian rela jadi anjing demi kalian Bapak kita rela jadi kucing demi kita anaknya Bapak kita rela jadi anjing demi anak